Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. di video kali ini saya sedikit ingin membagikan cara ataupun teori memasang genteng agar rapi dan cepat lor. untuk caranya seperti ini ini pak tukangnya pak tukang pak jemadi namanya sudah memasang genteng Cepat dan rapi lor. Simak video saya Jangan lupa like dan subscribe Biar channel saya bisa berkembang Let's go lor. Lanjut Pasang genteng ini ya kan pendek toh. Ana udah bertahan di. Umar itu orangnya nanti kejengannya kan Karena gua bonang apa? apa kok. <tuk> Ini nama Ini nama <tuk> Kita <nantik. tuk> Ya nah, kan putih <tuk> itu enggak Pertama, fotograferi, mantan Dole ra proseseng luruseng lo kurang medun, sing nomor telu kong sor, kui medun kape kui kurang ngitul kape kui, ini lor carane masang kenteng lur, ya telu kui, kui kurang ngitul kape, alon alon se, si. oke oke sip woi lorosek woi woi ya geng jalan geng karo kongesor geng langking kan bisa kongesor karo nanti lo eh woi ikini barang boleh temu lorok iki temuran geng ikini Terus ditarik metran nalu korona wes lah wes oke okay. oke okay, sip melakukan langkondewong gula duit yang ini kil ini dia pak cemati kil karena ini masang ini kilor oh, aku mengganggu gitu caranya begitu lor, pakai kayu panjang cepet, lor, cepet dan rapi nanti untuk para tukang-tukang bisa mempraktekan caranya lor cukup pakai kayu panjang cukup pakai kayu panjang sudah lurus dan rapi ini hasilnya lor Caranya begitu, pasangnya dari bawah dulu. Dipasang. setelah dapat sekitar 1 meter, baru dilurus pakai kayu panjang. Wah, cepat dur. Cepat dan hasilnya rapi serta lurus. Untuk cara begitu. Dan untuk mengantisipasi yang di bawah ini SPS bisa dipotong pakai gerinda untuk gentengnya saja biar tidak pecah Nah, ini caranya, Lur. Hasilnya langsung lurus, loh. lurus dan rapi nanti kita tanya-tanya sama ini Pak Jemati halo Pak Jemati coba nanti wawancara sih caranya pi Pak Jemati pasang genteng biar lurus Pak Jemati Apepong, <laughs> isin lur, Pak tukang isin di video Harus tetap protokol kesehatan, pakai masker. Jangan lupa pakai masker agar terhindar dari belutuk. Prokesnya harus tetap terjaga. Nilor, caranya pasang ini. Lor. Pasang dari bawah dulu, nah, seperti yang di itu terlihat Pak Tukang dari bawah. terus pakai kayu panjang dapat satu baris pakai kayu panjang terus lanjut selanjut, selanjutnya dan selanjutnya ini untuk gentengnya sudah ready di atas untuk genteng sudah ready tinggal yang ini yang utara belum belum dinaikkan ini masih di bawah ini loh, loh. Oh, sudah bisa lurus sudah lurus Lurus ke tiga garis, Lur, seperti di garis. Untuk genteng ini pakai genteng pras keluntung bulat. Untuk rengnya ukuran 24. Jadi antara ini sampai reng ini 24, lho, 24 cm, ini pakai genteng dari ini, ini, bumi mas, ringinanom, sambit ponorogo. Halo, terima kasih sudah menonton hingga habis. Jangan lupa like dan subscribe agar selalu saya bisa berkembang. Akhirnya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasang gedeng.